Piala Presiden edisi 2022 sudah memasuki matchday day 3 sejauh ini Bahkan beberapa tim sudah memastikan diri lolos ke babak 8 besar Di antaranya adalah Arema dan PSM dari grup D Serta Bayangkara FC dan Persib Bandung dari grup C Sementara tim di grup A dan B yang mana pesertanya lebih banyak Masih memiliki beberapa match tersisa Dan berikut adalah jadwal pertandingan Piala Presiden 2022 Sabtu 25 Juni 2022 Pertandingan pertama akan mempertemukan Barito Putra melawan Madura United di grup B Barito saat ini berada di posisi dua grup B dengan 5 poin dan hanya berbeda selisih dua gol dengan pemuncak konsumen sementara Rans Nusantara Pertandingan ini akan digelar pada Sabtu 25 Juni 2022 di Stadion Sekiri pada pukul 16 waktu Indonesia Barat Selanjutnya masih di stadion yang sama Persija Jakarta akan menghadapi perlawanan dari Borneo FC Persija yang saat ini bercokol di posisi terakhir grup B akan berjuang untuk meraih poin pertama mereka saat menghadapi Borneo FC Borneo FC sendiri tidak akan mau kalah demi bisa mengamankan kans lolos ke babak 8 besar saat ini Borneo FC berada di posisi 3 dengan selisih satu poin saja dari pemuncak klasemen namun memiliki keunggulan satu pertandingan. Dan jika mereka berhasil memenangkan laga ini, secara otomatis mereka akan mengambil alih pemuncak klasemen dari Rans Nusantara. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Sekiri, Sabtu 25 Juni 2022 pukul 20.30 Waktu Indonesia Barat. Dan ini dia klasemen lengkap sementara Piala Presiden 2022 hingga 24 Juni 2022. 'Cause they're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, away, mommy, go away now. I really don't want to see you cry, hey, mommy.